Terus hmm. terus terus terus terus bunga-bunga goreng. ku tanggung hebat lah karena personil yang paling juga eh yang sudah, tapi Oh ya. Jadi kalau kita yang antara dia <tuk tangan> Yo. Yo. Iya. lo. semacam lebaran coba yang selanjutnya Salam lagi dari kudiati. Mun koyo adan iki. Aduh, diombe. Ngomongi banyu. Aku lo saiki lo tak atur aku isuk mangan sakithik, mangan mau aku sore. Ora mangan lemu. mangan. dengan Koke nek ngono ne ya karo kene ya. Ya kae. tas mulai kene. <tuk> ya. Sehalo-halo. <tuk> Koleh duwit aku. <tuk> biar mlayang buka tok dewe yo. Piye ngomong e ra godakno. <tuk> bertimbangan nih golek yeah. yeah. ini sampai gak menarik gak pahit gak nih wong iki karo karau mbak katini karo wong <tune> wongnya <San> <San> atau ini golek king-king. Kuwi dia ya tolong ngesandine, Gus. SR kan ya? ya. Eh, Mbak ini udah nah aku mabungi loh misalnya bulu, ya aku sakit rambut mau begitu di side di wiki semana iki karo pager yen banget apa <tuk tangan> gilani kuwetun aku bungabunga tak blok pe wegel aku piro sewidak 6 masih <tuk> jadi muncul gel nangis nangis bareng bareng gila aku lho Nay gak boleh dibawa masu ibu <tuk tangan> datang Terima kasih. Di Eh nggak boleh deh <SILENCIO> Kita coba coba Kita coba kasih tahu judul lagunya